Comment dan Subscribe Serta klik tombol Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Leslah Tentunya Baiklah persahabat dan selalu dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru di malam hari ini yang sebelumnya Kakak bilang menggunakan sebuah postingan foto cute di akun Instagram pribadi miliknya Sekarang sang kejora sang mega bintang di Fandangdu persahabatnya di DLSD Baru saja mengunggah sebuah postingan foto cantik nih memakai gaun warna putih Masya Allah, sangat cantik banget ya, bumil dalam tentu, di postingan tersebut ada kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Dede Lesti. Sampurasun gak perlu jadi orang lain, suka tidak suka, seberut kering, belajar terus jadi yang lebih baik, fokus sama apa yang mesti dipikirkan, dan dijalankan ke depan, nikmati dan syukuri semua yang sudah dikasih yang Maha Kuasa. Wow, Masya Allah banyak ya Tidak perlu jelaskan siapa kita Kata Tidak Lesti Ini sih luar biasa banget kalimat yang sangat penuh arti Mudah-mudahan Tidak Lesti dan keluarga Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Banyak tanggapan, komentar yang diberikan Dari para fans Yakni dari Bu Fir Masya bagi virus Leslar Ikut berkomentar Masya Allah, anak baik, panutan, sehat terus ya, kesayangan. Luar biasa bangga, persahabat ya, mudah-mudahan. Lesti dan Rizki bila selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan untuk juga selanjutnya Persahabat yang sudah tampil nih Sang kejaran kita dari Elasti duet bareng Field dan yang menyanyikan lagu bidadari cinta Wow kalau untuk suara si persahabatan ya jangan ditanya mereka memang super banget nih suaranya masya Allah Mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah dan selalu diberikan kesehatan amin dan kita masih menunggu kejutan juta kabar, baik, kabar selanjutnya Jangan kemana-mana, kita masih menunggu cidukan vitamin ini e. Menunggu kakak Rizky Bilar bisa menyusul ke Indosiar Persahabat ya Jangan kemana-mana, tetap setelah itu dapat di channel ini Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Dan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.